juga kita semua sudah divaksin sesuai dengan aturan pemerintah betul sekali tapi pemirsa di, di rumah jangan khawatir begitu ya jangan galau karena anda juga dapat berpartisipasi berpartisipasi langsung bersama acara Kabi nanti anda bisa kirimkan